ma'akun musyrikin unzur <coughs> kaifa kadzabu ala anfusihim wadzdam an huma kanu yaftarun asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya wal rasul la ba'dahu hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Kajian kita di surat Al-An'am belum selesai, Bapak sekalian, Karena di surat Al-An'am itu akhir ayat 165 tangan kita masih berada di ayat 23 24 ketika manusia dikumpulkan oleh Allah nanti di maksar setelah kematian karena kita ini nanti kabar dari Allah itu di surat Al-Baqarah <coughs> pada ayat 28 itu Allah menyatakan kaifa takfuru nabilahi wakuntum amwata fa'akyakum summa tukum turjaun <tuh> bagaimana kamu kafir kepada Allah terus ya Allah padahal kamu tadinya mati kita sebelum hadir ke dunia ini Bapak-Ibu sekalian kita itu tidak ada dikatakan oleh Allah mati lalu Allah menghidupkan kamu, nah sekarang sekarang ini dihidupkan kita oleh Allah bukan hidup sendiri Allah. Allah menghidupkan berarti kalimatnya aktif Allah kita pasif dihidupkan kita. Kemudian setelah itu, kamu dimatikan. Nah, ini setelah ini, setelah proses di sini, Bapak-Ibu sekalian, kita nanti akan dimatikan oleh Allah. Dikembalikan asal dari kejadian. Dulu dicipta dari saripati tanah, dikembalikan ke tanah kemudian dihidupkannya kembali nanti setelah itu kita dihidupkan oleh Allah setelah kematian kemudian kepada Allah lah, kamu dikembalikan Perkaranya semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi kita ini tidak punya apa-apa, tidak -apa, bisa apa-apa. Tapi cip, cip. diperlakukan oleh Allah. Mulai dari mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Baru nanti di proses oleh Allah hasil hidupnya itu. Itu berita yang diberikan oleh Allah. Karena itu di surat 78 Di surat 78 Surat An-Nabba Di ayat 38 itu Allah menyatakan gini Ketika Sangka kalah sudah ditiup bapak bapak sekalian Artinya Proses kehidupan Proses kehidupan ini Dihidupkan lagi setelah kematian Kan ditiup dua kali trompet Trompet pertama Hancur dunia Terus ditiup yang kedua Bangkit semua kita Manusia Malaikat Jin, setan, iblis Semua bangkit Iblis barusan dimatikan Tapi dibangkitkan juga Kalau jin dan manusia sama Matinya sesuai dengan kontrak Hidup Sesuai dengan umurnya Nah, Bapak-Ibu sekalian Malaikat dibaris oleh Allah di ayat ini. Ruh wal malaikatu sofa. Malaikat dibaris. Kemudian di surat yang lain, yaitu di surat 18 surat Kahfi kalau tadi di ayat 38, di surat 78, sekarang di surat 18, surat kahfi, ayat 48 Wa uridu ala rabbi ka soffa, laqob kama kholakanakum awala marroh <tuh> dan za'amtum allan naj'ala lakum ma'ida nah sementara simakkan dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris eh, kita pun juga di baris nanti di soft, di baris-baris lalu Sesungguhnya kamu datang kepada kami Sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama okay. Nanti dibangkitkan oleh Allah Jin itu ya bentuknya jin Dulu jin itu dibentuk seperti apa Kemudian dianjurkan mati Setelah itu dikembalikan lagi juga bentuknya jin sama Dengan bentuk jin awal Bentuk manusia yang awal seperti ini nanti dihancurkan oleh Allah setelah kematian, setelah itu dibangkitkan oleh Allah, kembali lagi bentuk awal. Bapak-Ibu sekalian, baru. Kemudian diletakkan, uh, dihadapkan kita kepada Allah. Sesuai dengan nabinya masing-masing. Dan didatangkan para saksi, kemudian didatangkan para nabinya, untuk menyaksikan umatnya. Namun manusia di dunia ini tidak mau menyembah Allah sebagian besar. Walaupun Allah sudah memberikan berita yang mendetail semacam itu. Banyak mereka yang tidak mau mengabdi kepada Allah. Sehingga ketika para sesembahan itu ditanya oleh Allah, mereka sebelum di kunci, mati mulutnya, mereka mungkir. Mungkir atau ya mungkir. Mangkir. Oke. apa sing mungkir, sing mangkir. Tapi ngerti mungkir. Maka di ayat 23 di surat 6 ini yang disebutkan di surat Al-An'am ini di surat 23 itu disebutkan begini mereka summalamtakum fitnatuhum illa angkoholuh wallahi rabbina makunna musyrikin kemudian tiadalah fitnah mereka yeah. kecuali mengatakan demi Allah Tuhan kami tiadalah kami mempersyukutukan Allah yeah. demi Allah ya Tuhan kami kami tidak mempersetukkan Allah nah Bapak Ibu Jatian lalu dibuka oleh Allah saksinya didatangkan yang dulu pernah disembah didatangkan Rasulnya Nabinya juga didatangkan untuk menjadi saksi Bapak Ibu sekalian maka ayat 24 Allah menyatakan ini Undur! coba delokn. sebelum mengatakan undur Allah ngadzan, undur kaifa Karena dit pertunjukkan oleh Allah yang dulu di dimungkiri itu setelah saksi didatangkan, yeah, Semua saksi didatangkan, mulutnya bisa nggak? Mungkin nggak bisa karena ada faktanya <tuh> ini ada ada contoh ya contoh seorang pegawai di pabrik anu genteng yang gini-gini deh -gini, genteng kelumbang Asbestilo, apa ceritanya itu? Kentang gelum, gelombang, oke, kentang kelontong si lain. Ini gue lo kayak contoh, karena ini teman, salah satu di antaranya. Nah kerja bapak ustadz sudah berjalan baik sekian tahun lamanya. Di situ ada peraturan kalau kerja itu tidak boleh melakukan A,B,C,D nggak boleh itu larangan salah satu diantaranya larangan itu A,B,C,D itu diantaranya ada merokok tidak boleh tapi kalau di luar pekerjaan, di luar pabrik, boleh tapi ketika kerja, ya nggak boleh nah Bapak-Bapak sekalian pekerjaan dikebut, selesai sudah pekerjaan tidak ada ada namanya rest area ada apa rest area area smoking smoking smoking area bapak-bapak sekalian dia tidak masuk ke sana tapi pekerjaan misgaon masih dikerjaan no, soalnya tanggung jawabnya sudah ditunaikan menurut panjenengan bebas nggak kira-kira mau bekerja gitu tuh pekerjaan tanggung jawabnya sudah selesai iya koyok-koyok wis bebas, tapi jam-jam itu jam kerja nanti dia nyengit merokok selalu sudah tidak ditandangi katanya nandangi mana yuk, kak? Si ona, always tarjeti, always ya kak sudah ditandangi sudah tidak ada, sudah targetnya sudah nanti sebelum waktunya nah bapak ibu sekalian dia nggak ngerti kalau dia itu diawasi oleh cctv cctv masih <tuh> dilihat <tuh> dia kepedok <tuh> tapi dia gak lali like oleh cctv gitu loh akhirnya dipanggil <tuh> baru dipanggil mungkir dia kamu melakukan gini-gini sedang aku kerja? Tidak! Wah sudah. Ya... Oleh bagian penyelidik. Ya wis. Menurut kamu ndak? Ya sudah. Sekarang baru CCTV ini cukup. Hasilnya aku Ditutuhnya. No. No, ini sambung, gambarnya sambung ini. Ngelik ini jam berapa ini? Telok. Pukul berapa? waktunya kerja, bisa mungkir enggak? enggak bisa kalau di ayat ini tadi, sama pak-papak ketika mulai manusia dihadapkan kepada Allah niki kipau, summa lam takum fitnatuhum illa angka'lu wallahi rabbina maku namu sirikin kemudian tiadalah fitnah bagi mereka kecuali mengatakan demi Allah, ya Tuhan kami Tidaklah kami mempersekutukan Allah. Temenah kan. Mungkin bahas aku Akhirnya didatangkan Pak Bu. Yang jenenge saksi. Saksinya banyak. Pertama. Misalkan. Di surat 41. Ini saksi. Di ayat 19. <tuh> itu Allah menyatakan gini. Ayat 20, mulai ayat 20 aja ayat 4, surat 41. Ayat 20. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, nah, terus... Pendengaran, pendengaran. Niki, alat pendengaran itu jiwa ya. Eh, terus penglihatan, penglihatan. Niki, kialat t keindelok, tapi ono jiwa ya, si indelok itu penglihatan. Terus dan kulit mereka menjadi saksi terhadap oh. mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Kulit bagus kulite itu win sindikowanan dindi itu menjadi saksi bang kulite ngomong kalau dia pernah berbuat seperti ini berbuat seperti ini tapi tadi mengatakan Wa Allah, demi allah ya allah maku namu serikin saya tidak berserikatkanmu dengan sesuatu kulite dite kulite ditekakno Ngomong kulite, pendekarane ngomong, penglihatane ngomong, insya Allah ide, kena mes kulite ngomong lu, kira-kira bisa mengelang enggak, pun sakit, walaupun mulutnya ndak dikunci bisa bicara. Gak bisa ngelak, apalagi nanti dikunci oleh Allah, mulut kita itu dikunci, gak bisa bicara bang. Jadi yang bicara tangannya, kakinya, karena Allah menyatakan pada hari itu, naktimu Allah tak kunci mulutnya, waktu kalimu naidihim tangannya yang bicara. watasadu arjuluhum disaksikan oleh kaki mereka. Kaisa mengelah. Bapu. Karena itu kita ini Pak Bu, nandi dipantau oleh Allah, CCTV gitu. Kaisa mengelah nanti. Kaiso terus mungkir niku Kaisa, Pak. Karena itu di Ayat 22 Allah menyatakan ini di surat 41 tadi wa makuntum tastati runa ayasada alaikum samukum wala absurukum wala culutukum wala kindo nantum anallah layak kamu kasir mimma tak malun nih kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian Loh. pendengaran. Kamu tidak akan bisa keluar dari persaksian pendengaran. Yoke, yoke, yoke, yoke, dari persaksian penglihatanmu gak iso kon mengelak dari persaksian kulitmu gak iso menelak, mengelak semuanya bersaksi nanti itu yang ada di badan kita bisa ngomong saya ini bisa ngomong gak ngomong soalnya gak dikeli lambe kulitnya gak ada lambe ini. besok kulit itu walaupun gak ada lambe ini ngomong bahkan terasi Allah terhadapmu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Oh. Bahkan kamu mengira bahwa Allah itu koyok gak ngerti garo, garo kalau kita berbuat itu koyok lek aku nyingit ngono terus aku wong kodoh, garo, gak Allah gak, gak akan tahu saya bahkan itu mengira seperti itu kalau ada orang melakukan suatu pekerjaan nyengit-nyengit ya apa caranya gak kebetuk uang oke dianggap lek gak kebetuk uang Allah gak melihat Boten. melihat ini gue lho dengan CCTV kita ini gak bisa gak bisa lepas pak bu dari Rokib Atid, kenapa? Rokib ini kenapa? Oh, no? ah, pencatat amal baik Atid. Ah, bapak-bapak sekalian, kita tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa lari dari pantauan mereka. Malaikat rogib, malaikat atid. Mencatat kita semuanya. Tidak ada yang lepas. Karena itu, bapak, -Bapak sekalian. Nah, contoh lagi. Ya, didatangkan saksi. Siapa saksinya? Benda mati lagi. Di luar kita. Nah, Ini di yang nempel kita. ya. Contoh, di ayat 17. Eh, surat... 25 ayat 17 itu ada kalimatnya dan A'udzubillahi minasyaitonir rajim yauma yang syuruhum bama yang buddu namintunillah fa yaqulu a antum athlaltum ibadiha surat 25 ayat 17 dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah nah, ketika dihimpun, sing disembah selain Allah, yo dihimpun pesan tidak ada lalu lalu Allah berkata kepada okay. yang disembah okay. apakah kamu menyesatkan hamba-hambaku itu atau mereka sendirilah, eh, sendirikah yang sesat dari jalan yang benar nah, Allah menyatakan pada yang disembah-sembahnya yang dipercaya di ah, saja ini adalah yang disembahnya di sini apa yang disembahnya di sesat apa yang gak muni itu tidak bisa ngomong apa yang disembah atau yang dipercaya itu semuanya bicara Pak Bu sehingga mereka tidak bisa berkutik dari persaksian yang dari luar kita maka kalau sudah seperti itu Allah menyatakan di surat Nikibaw, surat 6 ayat 24 ya Allah menyatakan undur dengan kafah kada ala ang wa wadullah anhum akan coba lihatlah lihatlah terus Allah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri oh. ya boleh berdusta ya jajal usah ikil loh ketika dihadirkan saksi-saksinya Saksi kamu sudah ngomong awak ada yang ngomong, kulitnya kamu ngomong apa jajal? apa yang berdusta? bisa berdusta? gak bisa maka apa lalu Allah menyatakan dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan nah, yang dulu dipercaya waktu di dunia selain Allah itu hilang hari itu, sudah tidak ada ya yeah, hilang maka nih malaikat demi demi gitakon gitakon takon dengar teman-teman di surat tujuh ayat tiga tujuh Allah menyatakan ini faman adlamu memma neftaroh alallahi kadhiban Aukalza babi ayati hiula ika yana luhum nasibuhum minal kitabi, hata idan ca rusuluna yatawa faunahum. Olu aina kuntum tagaona mintu nila, olu udol anna wa kafirin yeah. surat 7 ayat 37 maka, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah okay. artinya ngene wong dusta kepada Allah Gawid dusta atas nama Allah Nih, gue gak ono singgung guli katanya. Yoi, uang paling do'li katanya. Berbuat sesuatu ya, tapi di atas namakan Allah. Tetapi, bu, perbuatan itu sumbernya bukan dari Allah. Tapi di atas namakan, di, di nama namakan, di framing, boleh bahasa Amerika ini, begini, bahasa Sani gitu. Di framing seperti sumbernya dari islam tapi yang diperbuat itu bukan dari islam maksudnya itu jenenge berdusta atas nama Allah Wong gak ngerti, wong lihat gak ngerti dianggap itu sumbernya dari islam gaya modelnya kegiatannya ya islam ya pak gaya modelnya ya islam Nanti wong gak ngerti, oh islam ini ya, padahal bukan, sumbernya bukan untuk islam Matene jenenge membuat kedustaan atas nama Allah. Ka ono wong dolim liane iku, ya iku sing paling dolim. Atau atau mendustakan ayat-ayatnya. Padha nah, mendustakan ayat-ayatnya. Ketika ayat itu disampaikan gak digupres ayatnya, gak direkenes, gak ngreken ayat jadi aplikasi hidup ini tidak berdasarkan ayat, tetapi aplikasi hidup itu berdasarkan kebiasaan nenek moyang dan hawa nafsu. Iku yo zolim yang paling dukur zolim, di atas zolim. Terus, orang-orang itu akan memperoleh bahagiaan yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Loh Mahfuz. Okay. Hingga bila datang kepada mereka, utusan-utusan kami, malaikat, untuk mengambil nyawanya. Nah, berarti ketika orang itu, dolim itu, kedatangan malaikat pencabut nyawa, dan Malaikat ngomong, Malaikat ngomong, Di waktu itu utusan kami bertanya, Hei, ngomong di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Eh di sini berhalamu, singbiang kok sembah selain Allah? Mana? Mana? Tidak nih, bapak ibu saudara di sini mereka ut datang putusan kami kepada malaikat untuk mengambil nyawa ya pertanyaannya nyawai wis diambil atau durung pun diambil atau durung belum baru datang <laughs> malaikatnya baru datang baru datang wistakon eh hey, nanti singgok sembah wow peristiwa itu peristiwa yang sangat kritis bapak ibu sekalian Orang sudah luar biasa menjerit-jerit sing hidup itu karena sangat khawatir. Iku kalau pedot guys, oh, bale, anjani iya isinya one pedot guys, coba deh. Tapi sudah tak diduk, oh sangat dahsyat. Opo mana seorang bapak atau seorang ibu yang sangat dicintai, orang yang berperan di dunia. Fana ini sangat penting misalkan. Rasane lek pedote nyowo ngono koyo gak iso nrimo ngono. Nggih, iku kok kok sok sampe doktere rumah sakit doktere disalahno wae. Lek kan cepet ditangani ngono sing gak nyepet nangani disalahno pisan. Padahal wis mati anjene. Itu ditanya oleh malaikat. mana oh, nah, beralah-beralah yang biasa kamu sembah?" Selain Allah mana? mati Orang-orang musyrik itu menjawab berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Gak ada. Soalnya dia bergantung hanya pada Allah itu kembali ke Allah. Sudah lenyap malah gak ada. sudah lenyap. Gak bisa menolong mereka sama sekali berahkan mereka niku terus ya ayat nih dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir oh mengaku bapak tapi masih mati kan? saya memang orang-orang yang kafir mohon maaf Ah gitu terus dicelong itu no? enggak apa lagi mengakui, mengakui dirinya seorang kafir terus ya sudah balik omane? perbaiki loh ya Boten, bapak bu di hukum, langsung di prit final maka apa, langsung kalau kehakiman mau sepeda motor di sidang langsung dia harus menghadapi sidang nanti <coughs> dilepas nyawanya kalau misalnya itu menjerit-jerit aku kepengin balik dengan kaiso, gak bisa karena itu Oh, ngomong sehat nih, diingatkan beberapa ayat oleh Allah, diingatkan berkali-kali bahkan diulang-ulang ayat ini. Kadang kita itu, walaupun diulang-ulang itu, celah liya. Iya, diulang-ulang. Oh, pemaknae gak diulang. Oh, diulangnya gak nyantol-nyantol apa -nyantol. pemaknae gak diulang. <tuh> di ayat 38 itu ayat 3 7 ya di ayat 38 kalau mereka masuk neraka nanti saling mencecar ini di mana di neraka ulama da ummatun La anat uh <coughs> hatta igat ka fiha chamia kola uh Li'ulahum li ulahum rob Fatihim ha ulahi ad Minan nar fa thihim fa atihim minanar tidak Allah berfirman, yeah. masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Nah, nanti kalau sudah masuk neraka, yeah. jadi ceritanya ayat ini gila, Nanti keputusan Allah di Maksar itu bahwa orang tersebut adalah keputusannya masuk neraka. oleh boleh bunrogo, jin. Sing dahulu, eh, condongso sing lebih dahulu dimasukkan, ya, itu menurut ayat ngingin, ya, setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, okay. dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Tidak ada guna drogono, langsung tukaran tembriwong. Bukan anak beko ancong nih, saling, dapat? Oke, saling mencacar, saling mencerca terhadap temannya. Gara-gara awakmu aku biar melok awakmu, yuk ini ketatiani. Bodoh badan. No, ngomongin bukan kanteng tau, anjirnya ngomongnya okay. akeh. Lah suwi, nonrokan suwi pak bu. Ngomongin gitu, nih kudo, ini kira salah satu diantaranya. Bahasa saya memiliki mencecar Tadi tidak disebutkan ya opo omongane? ini. Bahasa kebiasaan kita, bapak bu. <tuh> saya nyalain omong ya, bapak. Langung, ya ya. <tuh> aku kara-kara wamu biar nih. Aku mau kame lo alam lu kangen nih aku. Kara-kara kok cak pandino kok cang ini. Malah aku tadi kau yang ini gitu. Mau jalan bapak bu. muring mering unu aja lah omongnya, omong saya gila unu ya, tau. <tuh> Mendadak ya di balik ini mana yang ini gue? Ada Terus sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah yang masuk terdahulu. Semua itu disik, gue ngomongnya dan. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Oh nonrobo, padahal disiksa gue. Jojernit aja. Tapi ya cing ngomong ya. Ya Allah, ini kilo di sini satu kilo, di sini satu kilo, di sini satu kilo. Tutut Oncomting <guluh> <diduting> itu <guluh> terus sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Oh, minta ini, bong. Jika <tuh> isekso sing, double <tuh> wong singnya, satnya satu. Nah loh kalau ide awalnya wangi lengkap itu sesat ya. Iya, ya, mau download rokok rasinya saatnya nand rokok, sinti sesatnya yono rokok. tapi jaluk uang sintinya saatnya aku dikir dua kali lipat lorone terus ya allah ya Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda. Odo, awakmu ya loro, rasinya ya. saatnya wahmu ya loro, oleh bodo, uang sinti sesatnya, sampai sinti sesatnya ya bodo. Lha wis ana ketok sesat lha pokon melo. Ngono <guluh> lho bahasae. Bapak Ibu sekalian akan tetapi kamu tidak mengetahui. Kamu ndak mengetahui kalau kamu podo loro <guluh> Allahu Akbar. Berat babu. Tapi ngaten iki lho meneh-meneh, gak saiki. Saiki beritanya. Awake nah, dhewe sing isih urip niki seger niki di no, kali allah yong ini ngilungku prosesi menung saniku summa turja'un kemudian kamu saya kembalikan kepadaku yong ini ngilungku prosesi lehismari dihisap awidwi nah, kan mikir-mikir ah mumpung gurung aku mumpung gurung tukaran sampe sing nyesat no mulai saiki berpisah, ngetan no bapak mengambil jalan sendiri artinya jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah an'am alaihim ya alaihim bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah walabdolin dan bukan jalannya orang yang tersesat saiki melok siratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu jalannya orang-orang yang an'amta 'alaihim yang panjenengan ini nikmat ya Allah siapa itu para nabi para rasul para suhata para sholihin ya eh? yaitu orang-orang yang an'amta 'alaihim adan mulai saiki Awas ini diarahkan ke sana. Di ayat 39, ayat 7 surat 7 Pancat. Wa qalat ulahum kana lakum fadlin dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian. Mboten, dadi nggih. Sing mlebu no iku lak gak bareng kenten to. Kentenan to. Nah, di kisah iki kentenan, mboten bebareng. Kentenan gak situ nten Bapak. Mlebu enggar sak rombongan nten. Sing mlebu dhisik ikut ambek sing mlebu kaeri ini sing rupakare kariu mencecar sing mlebu dhisik. Polahe sing mlebu dhisik niki menyesatkan, ngrumah yang dianggap oleh yang masuk neraka kemudian. Apa sing mlebu dhisik niki sing dicecar ini, ini? <tuh>. Kae iso ngomong-ngomong Sing njejak apa ga iso ngomong? Bisa. <tuh>. Mari dicacar si ngecak yang ngingetin ya, <tuh> Kamu tidak mempunyai, mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami Juga akan kon, kan. kon gak gantui kelebihan Didik ambil aku kon. Pak Bu Jadi <tuh> ini mencecar Gara-gara kamu aku jadi seperti ini Sesat kamu bawa Berikan saya Aku boleh dihukum bisa ngerokok yang ini Dicari ini Tinggallah sesat nih, bap. Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kagok. Cukup akan cangkem, kawan. Kalo kagok akan cangkem tembriki, bagus. Kulot dewi, bagus. Ya, pikir aman, tebno, ya. Mantep, ngomongannya no. omongan Jadi ini sing, mobil putih sih, muni muningnya Maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Rasa dong, no, no. Karena kamu dulu juga mengikuti aku aku yang ngerasa anus aja, nge <laughs> nge Allahu Akbar berat Bapak pernyataan ini tidak main-main ini dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena itu kita tinggal tahu kalau orang-orang yang beriman itu di surga itu melihat neraka Bapak Wong <laughs> surga dapat melihat neraka wong neraka dapat melihat surga maka tidak? karena tempatnya surga itu di atas sempatnya neraka di bawah maka nah, tidak? ngomong-ngomongan iso ngomong-ngomongan iso contoh ya, contoh di surat 7 juga namanya surat napa? Al al-a'raf di ayat 4-4 ini ada pernyataan bapak wong surga takon wong rokok takon ini oke wong surga muning wana da es kabul janna es kabul nar angkot wajatna mawa adana rabuna hako <tum> di kan, oh. dan penghuni penghuni surga berseru kepada penghuni penghuni neraka okay. dengan mengatakan si penghuni surga sih undur takon nah, ngunining roko. Berseru niku napa? Napa Bu? Bengok. Nge apa? Berseru niku bengok. Bengok, bengok niku. Wae oleh bengok niku. Ngoten. Sasungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Hei, Alinroko oh iya ujar, ini waktu nontonnya kan dijanji sehingga surga itu mendapatkan kebaikan dan non iku kan ya ke keburukan aku loh saya ini oleh sholat wah sholay kebaikan yang dulu dijanjikan waktu di, di dunia itu sudah saya rasakan sekarang kenikmatan itu diberikan oleh Allah yang dijanjikan itu diberikan kepada saya terus maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu Jarine ahli surga. Pian jarine sing dosa iku konan neraka. Apa awakmu wis oleh siksa neraka wis digebek karo Allah. Kaono kalimat gebek Pak mriki wae. Kula dhewe Pak sing ngomong ya. Dari Alun Rokong itu mereka penduduk neraka menjawab betul betul lo olah lo tundo lo di seksa ngomong lo iso ancinin no, kan, no, aku kan, mau no gak mau mati ya eh. sing mati nih gue jangi nih gila awet dewi nih Niki jangi mati nih tembriki yang adunjo nggak tembriki Lais mati jangan ngomong gak bisa bapak, makanya masih digowong, digotong rame-rame di -rame menengai wong ya, anjingnya mati, gak kerumun, tapi lelono rokok masih disiksa led, disiksa jahat bapak, ada ndak? Iya ya Allah aku bisa nonton bapak, lalu malaikat menyeru naden kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu di antara kedua golongan surga karo rokok nyeru ngetan kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang lalin okay. kutukan Allah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zolim mereka yang zolim <laughs> yang di neraka tidak hanya itu, Bapak-Bapak sekalian. Percakapan mereka itu, ahli neraka dan ahli surga itu, banyak dikisahkan dalam Quran. Contoh lain, di surat 40 ayat 47. Allah menyatakan ini. Wa'iyyata hajuna fin nari Fayaqulun du'afa'u lil'ladhi Inna kunna lakum taba'ang fahal antum munguna anna MINAN nar dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. jadi non rokok nih gue bantah-bantahan. Tadi disiksa, mesinnya mau disiksa, gue udah luaran ya mau dapat menangnya mesinnya iki berbantah-bantah soalnya gak mati masalahnya di situ berbantah-bantah. Yang apa bantahnya? Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Si lemah itu sih Hah? Orang yang lemah itu yang dimaksud adalah orang yang mengikuti. Ada. Singkat duitan rokok lemah. Lah orang yang menyembunyikan diri itu. Siapa? Orang yang diikuti. Ada nah. Sing lemah yang mengikuti pengikut. Sampai sing diikuti. Nuron rokok. Buanta bantahan nuron rokok itu. Laseng ngikutip, berbantah kepada yang, ikut, yang diikuti Muni ngedan. Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu Lek, aku biar tadi pengikutmu Aku sehingga lu menebun rokok kok ini Dari wangi, Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagiaan azab api neraka apa bisa kamu menghilangkan sedikit saja, sebagian saja dari api neraka ini gak kuat saya, aku biar nih awakmu saya ingin tahu, jawab bahasaku lah bu. ayat 48 dan 49, Allah menyatakan ini Qa Inna dhinastakbar innakullungfiha innallaha qadha khakama bainal ibad Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab. Siapa sih menyombongkan? Yang diikuti. Yang diikuti. Ya, yang diikuti menjawab. Jawabannya, mantan. Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka. Coba gak canggung kan? Podo kan. podo non rokok itu tak no, mantan Bu Jadi podo podo non rokok, coba kan gak canggung kan? Aku yang rokok, aku yang non rokok terus sing diikuti ngene. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Awake dhewe wis diputusno, perbuatan Dewi iku salah, makane mlebu neraka. Cukang kan cangkem kelen neraka, aku yo neraka. Pak Bu. Dadi <tati> sing diikuti ambek sing di sing diikuti ambek sing diikuti tukaran. Nang <tati> neraka. Anjene gak mati, makane iso tukaran. De mati ngono iso tukar enggak? Enggak <laughs> iso. <bisa>. Lalu <coughs> ayat 49 mengatakan, wa qala finar fil naar li khazana nikil jenenge malaikat khazana. Malaikat zabania. Li dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam yeah. <coughs> ngomong nang sinjogon rokok sinjogon rokok Nok pelajaran ini ya, ayu Dewi, nok biar no, SD SMP niku noko, malaikat noko jenisnya, malaikat Malik, <laughs> si lali ya men, ya, <laughs> penjaga surga sih dan Ridwan, wah oh, kucing iling itu, ya. <laughs> penjaga rokok jenisnya Malik, tapi jenisnya penjaga rokok niku bukan Malik, tahu, banyak jumlah malaikat itu nanti meliaran bahu banyak. Nah, sehingga diwajibkan kita imani nih gua hanya sepuluh. Kenapa? Kalian tidak usah nuntut. Kok gak semuanya aja? Kita biar tahu. Lo <laughs> sepuluh, lo ke toh, gak apal kok Sepuluh lo ke apal? Wahake-ake, tahu bang ke apal lo jenengan? Ya. Yeah. <laughs> Tapi jumlah malaikat guaake. Wong Nikawaulo disapsapmu, surat tujuh delapan tadi, ayat tiga puluh delapan, disapsapmu laga diti, sewong, wakewong. Terus takon apa yang jaga Wahai penjaga neraka, tolong diam, dimintakan kepada Allah keringanan sedikit dari siksa api neraka. Cari penjaga ya, Novo, ngege. Mohonkanlah kepada Tuhanmu, supaya Dia meringankan azab dari kami. Barang sehari, ayat, 50, ayat, ayat, ayat, ayat, ayat, awalam ayat, ayat, ayat, ayat, ayat, فَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِيْدُّلَالُ Ayat 50 Penjaga Jahanam berkata Dan apakah belum datang kepada kamu, Rasul-Rasulmu Dengan membawa keterangan-keteranganmu He.. Oh. Eh. Kenapa sama Buna Raka itu apa? Biar guru-guru Rasul Guru-guru Nabi yang ada yang ada Pong berbuat lek gu jangan nang apa guru ono ustad guru ono kiai gak panjang ini pak bu ulo dewi sing ngomong nih bapak bu. Quran ibadah munding munding. Tapi kalau dijabarkan seperti itu. apa guru ono uang sing andani awakmu mau lek jangi ono pengadilan yang maha adil semacam ini. Sing berbuat baik mendapat kebaikan yang berbuat buruk mendapat keburukan. Berikan lo jawabnya Mereka menjawab benar, benar sudah datang. malaikat pun enten oleh hanya ini abad kan, ya? Enggak, <laughs> abad, Bapak Bu. Oh, ngaji yang ini budalnya apa itu pemenangnya hutan, Bapak Bu. Heheheheh. Betul, abad. <laughs> <laughs> abad Melak api ini, Masya Allah. Wah, abad, teman-teman, Bapak Bu. Mereka jauh urunan. Kok oh, jauh urunan? Mereka ngaji, Tuhan. Heheheheh. Kertanya? Abad, Bapak Bu. Untuk berbuat baik itu abad. Tapi ganjaran itu surga. Madenah. Nah, kita ini kadang-kadang gak sadar, ngomong sekaligus kumang, tambah nemu gak sadari, nah, gak sadari. tapi lek tengun-tengun ngegerdu, betah masih petang jam, ngobrol ngarungi turun betah. Apa lek di kolong rumah ngaji loh, abot, longoi gue ya dipasang paku abek, setan, umma kayak oh, macam tuh, ya. nggak kekerasan longoi gue tuh mulai ya senjening mata gitu sabunnya kayak gelepong, kaya apa ya? Masya Allah ngaji gurung sak jamnya, angopin pintu latusan, subhanallah. Tapi loh, tapi kok sampai rong jam kak popo? Enggak, awet jemima tuh enggak. Penjaga penjaga terus mundingnya dan penjaga penjaga jahanam berkata. Berdoalah kamu dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Ya kenal? Ya mas dungo nengon, jalur aku mau jalur Allah. Dungo de nangal Allah. Doanya orang kafir tidakkah diperhatikan oleh Allah? Doanya orang kafir sia-sia. Dan nengon neng dungo mas kayak Isabu sudah tidak ada. Dungo nih gue temiliki. Nada neng. Diberikan itu hanya pemberian, sudah diberikan. Waide punya karep dan enak surga diberi oleh Allah. apa sing karpet loh itu yang diinginkan gak diunek loh teko, yang diinginkan diunek teko. Itu di di surga itu seperti itu. Maka nih kenikmatan luar biasa. Gak ono alam model kayak surga nih, ayo tunggu-tunggu gitu. nih kan. Ono surga nih kan mutakiin nafiah, saling berhadapan nih kan. Nunggu nunggu dipan-dipan pan di pan, petas di pan gitu. Nggak pergi di pan bayang gitu, <gay>, bayang. Di dari emas dari perak, nunggu ada adep di depan nih. Ya. Nunggu omong-omongan. Omong-omongan. Om. Lah nak suruh kan ya suwi tho selama lamanya. Dadi sih diomong yo wake. Yo wake babu yo kadang ceritane nek no dunyo piyan yo kadang ceritane kancane, Kadang nyritakno tanggane, iso bapu. babu. Di surga niku iso ae crito wono. Wake sinten-sinten nek dina kepethuke. Ngwarek <laughs> dhewe ae hanya beberapa tahun aja, like bentunda keperluan sampai tonggol yuk. Ula dibukukan yuk, tebel ame ini bukunya Omongan sampai tonggol loh, bendina tengok dengar, nak geladak loh. Iku lah like, dibukukan, dicatatnya di bukunya sami tebeli. Oh, apa pencenian? Lantas <laughs> orang kayakku selama lamanya omongnya wakai. Inde, nak sinjiri tak nongenai, nak sinjiri tak nongenai tuh Nah, dikisahkan oleh Allah. Ini hanya memberitahu supaya kita ini tahu bahwa nanti di Surga itu lo pos apa, posisinya seperti itu. Langen, <tuh> diceritakan oleh Allah misalnya di sini di Surat 52 dua, Surat 52 <tuh> di Surga itu pertama ayat 21 wala dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Betul. Awal iman, bujuni iman, silanang iman, seweto iman, anak iman, cucu neiman. Terus ya Allah, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Reuni, Betul. Kumpul mana? Nuh, Mbah pahalkan jula ibu yang apa senangnya rasanya gak temu lama lho pak bu beli ini kenapa? kadang bu Joni mati disik meninggal lebih dahulu terus gak peduk kan selamanya Ya, padahal masih sayang bu Joni kepadu iman kepadu api perbuatannya tak pisah begitu saja oleh Allah karena kontraknya hidup sudah Mak gambari om gambari no gak akan ketemu selamanya kata besok petok no ya. ini, no. ini kami hubungkan ini kalimat aktif ini berarti saya yang bertindak Allah ditakdirkan ya apa caranya wonggi kepeduk sampai bucu ini sampai anaknya ambek cucu ini kepeduk terus dan kami tiada hmm. mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka oke okay. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya yuk ayat dua-dua Allah menyatakan, wa amdahna hum dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ini nih. Oke, okay. daging segala jenis. berarti untuk no daging mentok, ya, yeah. ya, yeah. <laughs> daging ayam. <laughs> daging, burung, oh segala jenis nih Bapak Bu sing yang berfirman Allah duduk dulu, nih dulu, aku lah ngongkon sama yang moco cek roh kalau moco di sini ya, gak apa -apa, ya, tapi gak enak-enak pancinan -enak. cek roh di sini ayat 23, unik ya yatana za'u nafi haka salam Fiha di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa wah bayangannya lah saling merebutkan gitu peroyokan gitu peroyokan gelas tapi gak tukaran nampaknya Kata-katanya yo kok menyakitkan dah hati? Oh, ya, moga oh, tembrikin kok perlombaan nih, bang. perlombaan nih, kok masuk nih, oh sengnya perlombaan ada cili-cili, si satunya gitil, kutinjung, udah gue lucu yang nanya gitil, bang. Oke ya, eh, perlombaan kek ada cili-cili, mbak. Masih kalah lah, gue wujuh seneng. Misalkan seperti itu. Kemudian di ayat 24 wa alaihim lahum dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka. Oh. Yo anak muda lanang, yo anak muda wedok. Ya, lek wedok jenenge bidadari, lek lanang jenenge Bido tapi pada pemuda ya. Lalu, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Woi, pokoknya. Sampai yang lo, partai yang celurut itu, mutiara nih, putih partai yang celurut itu. Begitu sibuknya di surga. Karena sering keringetan keampuni kainahun, bawa tenda. Oke di surga itu ndak ada bau yang ndak enak bau surga itu yang wangi itu bisa dibau perjalanan 500 tahun pelaku 500 tahun sak turunge loh gue sambu. saking wangi ini babu makanya no, surga ini kan no wc kalau no wc lah Allah di WC sak pira okay? akeh. <tuh> Lambune gak enak lah ono nguras WC bareng mawon. Mboten enten lah. Jadi di sano mangan terus, gak Buang air besar, minum terus, gak buang air kecil. Bukan buntu. Pertaksira. Menjadi minyak kasturi. Surga Pak Bu gak bisa membayangnya, no. saking gak bisa membayangnya sama Rasulullah mengatakan ini Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotor ala kol basar belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar kebaikannya surga itu belum kita pernah lihat, dengar, belum pernah kita detikkan dalam hati jadi, oh surga ini kayak gini mboten, mboten kayak gini oh surga kau yang ungu, buatan gak terdetik dalam hati kenikmatan yang luar biasa cuma Allah memberikan gambaran saksli rentok salah satu diantaranya tajri min tahtihal anhar saking indahnya dilukiskan oleh Allah kalau sore ada sungai yang mengalir di bawahnya sungai ini buatan kayak sungai temriki bapak bu Pada yang gelendang kuning-kuning ini ini ku sungai ini terdiri dari susu sungai dari madu bapak bu dan itu diminum sungai dari arak diminum, tidak memabukkan itu keindahan surga buahnya itu buahnya itu di dekatkan Di tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan Lek wong ngadeg nggih kalau kita kalau orang itu mendekati bunga lek wong bunga-buah lek wong ngadeg buahé melok munggah ngene dadi jukuke penak Boleh petik duren ngeten Oke Lah lek wong nglungguh buahé malah munggah ngene suruh Naik uangnya grand, leyeh-leyeh istilahnya, ya. melo nyedai, jadi karet puteh, di buah mateng lagi, tidak ada yang mentah, siap makan, dimakan terus, tidak buang air besar, di, kalau minuman diminum terus, tidak buang air kecil, begitu kenikmatan surga. Lalu mereka duduk Mbak Bu Wa aqqqbala ala ba'dih yata Nih Ayat 25 Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya Berarti langit ya Duduk Masya Allah nikmatnya Mbak Bu Surga itu yuk Jannat ini, jannay itu kan, Pak. Bah, kalau bahasa, bahasa letter-nya itu kebun-kebun indah. Ya, kebun-kebun itu berarti ya tumbuhannya Aceh. Terindang. Sementara di sebelah sana, di sebelah sana siksa yang sangat pedih. Mana kono, non rokok. Non rokok Hutoma, non Wel, non rokok Jana, non rokok Avia. Oke, bro, bro. Sementara di sini, nikmat tidak pernah berhenti. Nggak, oh siksa tidak pernah berhenti. Medan, mereka tanya menanya, loh, berarti sih, tak kena. Wah, kayak nih, gue penting, kok petuk. Eh, kalo batasnya bisa, oh no, sing omongnya tenang. Oh no, sing omongnya tenang. Ayat dua enam, kalo ina kuna kobe Ahli namusfikin ngomongnya tuh, dia tidak ngomong gitu. Niki salah satu omongan mereka dipetik oleh Allah. Tuduh terjadi ngono. Terus Allah Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami ya. merasa takut akan diadab Lo, aku bia nih ya waktu di tengah-tengah keluarga ya Allah diterima tak ya amalku ya. perasaan kita bagaimana sekarang sama gak iya diterima tak ya amalan saya ini ya Allah aku biar takut waktu di tengah-tengah keluarga saya itu soalnya apa? Masyarakat ini, apa? sekitarku aku akan seperti ini jangan-jangan aku katut mereka ya Allah Aku mendengar sepuyu ya, Allah di hadapan Allah. Wah khawatir Bu. Lalu mereka juga mengatakan ya Teng. Paman wa Allahina wa wa kona, Adabal, adabasamu. Maka Allah memberikan karunia kepada kami. Nah di sini. <laughs> Alhamdulillah aku biarkan dan aku terus dikai karunia ambil Allah. cerita akan caranya katanya karena aku dikei oleh Allah terus dan memelihara kami dari azab neraka aku dipelihara dari azab neraka makanya saya aku ketemu sampean aku kini Masya Allah sama bihan aku asalnya nanti aku itu Amerika gang piro ketakon kenalan ya kenalan dimaksan besok kan kenalan dong. Sengkurung kenal, ya semis kenalnya dia kak. Nih, sengkurung kenalan ya, ya, kenalan, ya, kenalan besok. Samen, biar tengok kan. nih. Kok mau salah mau? <tuh> jalan apa? Ikan lah jalan. Kan <tuh> say, jalan kan say <Jalan> itu. <tuh> kan say gua mau kandang sapi itu loh. Masamen biar, aku biar tengok. Puerto Rico, uh, waduh ya. yo, yo, no Amerika bagian selatan, nggak Kang buntu. <laughs> kenalan mbak no, Bu, oleh kanjannya, besok di, di surga itu, yo kenalan, sih nggak tahu betul, ya, yeah. nih kalau tutu nonghitung ya, nong Makasar nih, sini nong peristiwa di Makasar, surat sepuluh ayat empat lima nih no. nih lah. No wa yaumah yang ka alam yalbasu illa yalbasu'illah sa'ataminan nahari yata'arofu nabainahum begitu dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia oke okay. hari dikumpulkan ini hari ini apa? Maksare nggih. Okay? Nggih. Okay. Terus merasa bahwa kowe oh, gak tahu urip oh, pangunung no donya yo. Sange suwene temriko. Ana sedina, sedina matahari teko kono sampe teko kono. Iku lek enek kono sedina, iku lek enek kene 1000 taun. Enek kene sedina, gitu ngerti nggih? 12 jam. Bedane akeh nggih. Okay? Enok ini sedina rolas jam leno kono dimaksar besok sama dengan seribu tahun makanya nilai awal dewi urip mek gak sampai satu tahun yo berarti yo jam zaman urip jam setengah umur sudah lima jam setengah urip kita sa jam setengah makanya ketika di sana saking lamanya mereka tidak seakan-akan nih mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia hanya sesaat saja di siang hari sesaat itu bahasa arab bahasa indonesianya itu sejam aku biar urip koy sejam ya iya njene njene sejam Dan umurnya 20 tahun tambah setengah jam Mbak bu Musak jamim petang bulu tahun, bolong tahun, rong jam. Ada tidak? Lalu terus ada Allah. Hanya sesaat Nini. saja di siang hari, di waktu itu mereka saling berkenalan. Ya, berkenalan Sing berkenalan siapa? Yang beriman. Sing, sing mendapat siksa wong dolim yang kafir rasak kenalan Bapak merasa oh, nuawak di sini, suka karu-karuan, gak sempat kenalan, Padahal bapak dan ibu darah sekalian. Karena itu kembali ke sini, maka kalau sudah diberitahukan oleh Allah dulu waktu yang dipercaya waktu di dunia itu dihadirkan oleh Allah, bisa mengelak perbuatannya, ndak bisa tapi seperti bergurung didodono bergurung didodono saksinya dia mengelak utamanya yang mempersekutukan Allah Robbana, wahai Tuhan saya tidak mempersekutukan engkau waktu di dunia hanya ini bergurung didodono, No kenapa? cctv ini hasil CCTV-nya ditutunjukkan baru ga ngomong. mulutnya tok ngomong, dikunci, cret, ditremote ngeten. Tapi Allah nggih remote Maka Bapak ujian ketika ayat 6 surat 6 ayat 24 ini Allah menyatakan unzur lihatlah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri gak ngaku dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan gak onok belas sembahan-sembahan itu sampai ayat 24 surat 6 ada pertanyaan di sini? Oh, Saya mau tanya, masalah penyembahan selain Allah itu definisinya seperti apa, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita meyakinkan amalan ibadah kita diterima itu kiatnya seperti apa? Mohon penyilang. Ya, yeah, yeah. pertanyaan pertama <tuh> mengadakan sesembahan selain Allah. Gue ono luru modelnya, bapak. Sing situ gue secara kofi, sing situ secara jali. Sing jali gue luhutunang ya, perlu luhutunang. Ah, sing jali nih enggak tenang. Misalkan ketika orang itu melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu bisa dirasakan olehnya dan orang lain juga bisa tahu. Contoh ya? Eh. Contoh niki Ada sebuah pohon, tapi dianggap sebuah dewa. niki contoh. Atas. Ini sirik. Ini adalah perbuatan Sirik. Pohon ini dianggap sebuah ah. kemudian disembah. Ada batu, tapi dianggap mempunyai kekuatan. iki ya juga jenenge Sirik. Jali. E. tapi ada orang yang tidak menyembah seperti itu tetapi dia mempercayai sesuatu keadaan bahwa dianggap keadaan itu ada kekuatan yang berpengaruh pada keadaan dirinya contoh ana wong Jombang arek lanang teko Jombang cinta karo arek wedok teko Lamongan Nah mestinya harus dinikahkan kan Ya yeah. Oke okay, sebuah pernikahan nalek wong lanang arek iku dinikah dinikahno nang kok diijabno nang no omah no Lamongan Lihat kok Jombang ku nalamongan liwat Pundi enaknya enake. Liwat Wedi. Liwat Ler, liwat Kulon apa liwat Ler apa liwat Liwat Kilan nggih. Lah tekan Jombang ku liwat Kulon berarti liwat Pundi? Kabo. Gunung pegat Nggih. Kawani, wani lho. wani eh, ojo liwat gunung pegat, nak apa, no, mbak? anakmu lho gurung dinikah, no kok liwat gunung pegat? ya pegatan anakmu, woh dianggap situasi itu membawa kecelakaan pada kepribadiannya ini kepercayaan, mbak mbak menyembah menyembahkan dan langsung, mbak itu nah, ini waktu ini, lewat melagih ya ya melagih itu lewat Mojokerto mantap? enggak lewat melagih berarti lewat Mojokerto karena melagih itu gak bisa gak bisa ditembus ya katanya kamu Mojokerto Bu. enggak yang yeah. ya, lewat Mojokerto kudu lewat Mojago oh iya terus apa yang lewat Mojago? ono kali gunting serta <laughs> semua anakmu juga dilihatnya no mau jagung gurung dinikahnya no, kok hijabnya no gak kono gak no kuno gak no kali gunting go gunting anakmu kok mbak bu ini yang namanya penyembahan tapi tidak dirasakan bahwa itu menyembah mbak arek itu lho mbak gak diterusnya no. Arek iki wis ngene, Mbah. Mertas ngene. Arek iki wis hamil, Pak. Lonu ta. Mboten enten talar ma liwat dukur mboten enten. Oh, sineh mili apa koniwaddi? Wis mau cukur ta meneh coba mbek nglencer pisan. Ya wis, gak popo ngene. Engko nggawa ayam siji. Cekelen, cangjangan sikile, suwi-wi ne canggah, cangjangan. awak awakmu lek wis tekan Kali Gonting, muduno kendaraannya cuma laku di sini. Le Renonok Gunung. Munio. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kak deke ayam. Benda ke opo. Ohku mang ayam si di Ngomong aku kak deke ayam. Benda ke opo. Deke balak supaya gak katut nang manten. Ngomong muni Bismillah bang. Mari ngono pendaraanmu melaku wong nah, lewis melaku ayamnya aja dicerlo no. gawon mana ini gula lak ngakali ya pak bu ya. <guluh> ngakali akhirnya ayamnya tetep dikawam oleh sana ayamnya pirang-pirang jam dicancang si kilo niku wong pak bu, demi kepercayaan wong niku itu sing diharani menyembah Allah lewat kepercayaan Jenenge kofi lak jali nih wong oke, okay. no male, sing ditanya yang kedua, no puni gua. Geh, lek kepingin pulau panjang so yang gua apa ibadai, lepas, bukan sia-sia. Oke, jangan sekali-kali ada sedikit kepercayaan di luar Allah itu ada kekuatan. walaupun sebesar keyakinan mimpi ngertes? mimpi, ngertes mimpinya? mimpi ini ngerti orang ketika mimpi gak enak ngerti nah, orang gak terbiasa nganalisa loh bapak bu gak terbiasa ngaji gak terbiasa dikandani bahwa itu bahaya tauhid Iku gak terbiasa Wong iku mesti wedi ambe ngimpi, mimpi. Opo meneh, mimpi, oh, mimpi keceblung WC. Gak <laughs> enak lho, Bu. Wah. Ono oh, opo oh, kira aku kok ngimpi keceblung WC. Bapak Ibu Saniyan wis mangan-mangan gak enak. Pandangan iku ya kaya kosong nggen, Bu. Turu gak nyenyak karena mimpi itu adalah sebuah kepercayaan yang menghancurkan amal kita sekedar itu saja jangan ada yang dipercaya Tidak dipercaya ya, resiko ini wong berbuat keyakinan di luar Allah Maha Kuasa Niku diskisahkan di dalam Quran surat 39 di ayat 65 nih kisahnya. Blika, na amaluka, na al terjemahan gimana? Jika kamu berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang paling halus tadi, niscaya akan hapuslah amalmu. Hapus niku Hai, hilang mbak, bu tulisan di kuliah hapus. Ada enggak? Bu, Nggak ada tulisan di kuliah hapus. Contoh ya, amal di kuliah hapus, sih, ngapi-ngapi biar entek. Kau akhirnya, Urib selama 70 puluh tahun terasa Allah. Tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Urib merugi di kaya Urib puluh tahun. Akhirnya endingnya ke neraka. Niki gara-gara ya. -gara, jika kamu mempersekutukan Tuhan. Kepercayaan. Tadi. Ada kekuasaan selain Allah. Padahal yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan. La haula. Wala illa bila. tidak ada daya upaya tidak ada kekuatan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lah apa perbuatan kita kok menyungutkan Allah? Itu kan namanya bertentangan, bertolak belakang dengan pernyataan kita, kan munafik. Wadah. Koe berhati-hatilah. Sitok misalkan bukan berarti ini Dosa yang kita cegah. Cuma sitik ojo sampai nganti le awakno, sampe sampai mati. Kalau ini sampai mati, gak iso masuk surga, Pak Bu. Amonan gak masuk surga. Nek nah, dosa liyane sing kena, kena diampuni. Misalkan ya, wong gak duit dosa sirik kok. Tapi mati nggowo dosa akeh. Bu dosane iku mang mungkin tukaran, ya budusa iku maring gepuk kancane ngoten. Kan budusa wong iku gak salat fardhu ping 5 misalkan napa. Ese ana kesempatan tuh diampuni oleh Allah. Di surat 4 ayat 48 niku sebutkan begini. Niki lho. Innallaha la ya la yang firu ayyus raka bihi wa yang firu matuna Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa sirik Nah yang diampuni yang mana? Dia mengampuni dosa selain sirik Itupun bagi siapa yang dikehendakinya Yang dikehendaki itu ya orang yang bertobat tapi gurung, gurung maksimal Tobatnya gurung maksimal tapi wis mati Oh diampuni oleh Allah. Itulah. Tusoh apa Anu ya Allah meninggalkan malaikat periksa. Meninggalkan apa? Sholat lima waktu ya Allah. Ah, tusoh bilang doang ya. Onak puasa sunat enggak? Ada ya Allah. Ambil kinerplok. Allah timbunan nih babu. Berdas. <laughs> Begini ya Allah tahu kepuk kucing kucingnya nyamak mati ya Allah. Tusoh dosa Kelon ana sholat sunah enggak? Ada ya Allah, rajin sholat sunah e. Cukuk reneplok desane, palek buntu. <laughs> Pak Bu, lek amalan-amalan sunah e akeh, sedakone akeh tambahane. Dosa sing cilik-cilik itu sing gak isa diteplok itu sirik saja Pak Bu. Nek sirik sudah total pedot kaiso, gak isa. Gak diampuni oleh Allah. Karena Allah diduakan dengan yang lain. Paham, oke? Okay? Atas-atas. Ayo kita jaga dalam hidup ini. Jangan sampai terpengaruh oleh situasi kondisi alam. Sehingga kita ini akhirnya menduakan Allah. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi daya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa aduhu Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh